Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pada tanggal 9 Maret tahun 2023 di membeberkan alasan pencabutan perlindungan fisik atas pemohon yaitu Richard Eliezer. Salah satu alasan pencabutan perlindungan tersebut adalah karena Richard telah melanggar kesepakatan sebagai terlindung LPSK setelah bersedia dirinya diwawancarai Kompas TV di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri dijelaskan oleh juru bicara LPSK Rulinovian. Oleh maka Kamis 9 Maret 2023, telah melaksanakan sidang, pembinaan, sidang pembinaan keputusan untuk kepada saudara, -saudara. Jadi, keputusan ini didasari pada Pasal 32 Undang-Undang 13 2006. Atas dasar tersebut maka Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023, LPSK telah digelar sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, dengan keputusan menghentikan perlindungan kepada Richard Elizer. disampaikan ruli pada konferensi pers di kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Tenaga ahli LPSK Syahrial Martanto mengatakan, alasan yang mendasar adalah, di mana Elizar telah melanggar pasal 30 ayat 2 huruf C. Pencabutan ini diputuskan karena Richard sebagai terlindung LPSK melanggar pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh Richard. Isi dari pasal 30 ayat 2 huruf C berisi, pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemuat kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama ia berada dalam perlindungan LPSK Ruli menambahkan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan memiliki perjanjian dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh pemohon bahwa salah satu poin tegas dalam perjanjian itu yakni pemohon wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko berbahaya terhadap dirinya dan tidak berhubungan atau tidak berkomentar secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan LPSK. Bukan hanya itu, bahwa dalam pernyataan kesediaan pemohon pun tercantum, bahwa pemohon perlindungan bersedia untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain, selain atas persetujuan LPS selama yang bersangkutan dalam masa program perlindungan. Lanjut Ujar Ruli.